Menurut Akhir Ujuran, pada tahun 29 20. September 2022, kita mula memasuki tahun 5723, yaitu tahun 59. Ternyata ada hal yang penting yang dapat kita pelajari dari perdagian tahun yang minggu ini. Pada umumnya, perusahaan tahun baru dilengkapi dengan kejauhan yang penyihat, sepertinya berbentang, sepertinya kawasan darah, pun diberi peringatan yang dilakukan oleh bangsa yang unik dalam peringatan tahun baru umum dikenali, Ros Ada makna yang lebih dalam 10 hari pertama setelah tahun baru, Islam ini kita tradisi bertobat dan dosa mereka Tuhan Memang kita hari ini tidak memiliki tradisi tapi kita akan menanggung tiga prinsip yang penting Dari masa 10 hari itu dan sini, Madang Peta -kodas. Dalam edisi kodas -kodas ini, Kita akan 10 hari pertobatan Dalam masa Ros Pertama adalah percobaan yang meliputi perubahan paradigma, penyelesaian, dan sebuah untuk berubah yang diwujudkan dengan usaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan iman Kristen di mana kita ingin selalu mengalami pembangunan budi agar dapat mengerti dan awal yang baik, berkenan, dan sempurna supaya hidup kita dapat menjadi yang hidup, kudus, dan berkenan. Tujuannya bukanlah untuk ini intimidasi, tapi dengan pengakuan dosa kepada Tuhan kita mau agar dia mengampuni dan membebaskan kita dari gejala kejahatan. Komitmen untuk hidup benar, nah, dengan semangat kebudiman insan dan masa, dimana insan dalam masa dipanggil untuk hidup dalam roh dan bukan dalam janji. Kedua adalah berdoa. Pertobatan yang benar itu arahkan melalui doa menyungkit pengerahan diri kepada Allah dan kesadaran bahwa tidak dapat bertobat tanpa tepatnya dari Allah. Orang yang muda mengingat, bukan penting untuk berseru kepada Tuhan selagi ia mau ditemui, seperti yang terdapat dalam Alkitab. Kisahnya seruan pertobatan Elia kebangsa Israel, seruan pertobatan Yesaya dan juga Nenek. Sejak tanda kebesaran pengakuan dosa dan doa saat berhubungan erat, di negara asal yang lebih mengajarkan kita perlu saling saling dosa dan berdoa agar dapat sembuh dan pulih dari akibat dosa tersebut bagi orang Kristen doa lebih sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah termasuk dalam pertobatan mari kita membangun kembali hubungan dengan Allah melalui doa yang silih mengalami Hal ketiga yang biasanya dilakukan dalam saya uji dengan kepulauan dari pesawatatan adalah berbagi kepada orang yang membutuhkan. Mereka menghubungkan Allah melalui nampak dan sinagoga-sinagoga yang disaulkan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi pun juga diajarkan Tuhan Yesus. Dalam Matius 25, Haz 21-26, di mana Yesus menyamakan antara melayani orang-orang yang dianggap inat, seperti yang orang arang, sakit, dalam penjara, dan tidak memiliki tempat tinggal, bagi bentuk pelayanan kepadanya. Oleh karena itu, harus bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang penting dalam kesintihannya. Marilah kita melakukan sedekah dalam masalah petolanda, agar kita dapat menyentikan berat dan rasa syukur oleh perhampunan yang telah pernah berikan. Kesimpulannya ketiga hal. Dapat dilakukan dalam masa peringatan moral sana. Tetapi ada baik jika dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan tetapi sebagai respons terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kali salib. Mari pemaparan di atas, marilah kita informasi di diri kita dan bertobak dari hal-hal yang tidak lurus Percayalah asli dan halal Tuhan Selalu setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun Bagi kita orang percaya, amin Untuk berjalan-jalan dan dilengkapi dari siung-siung kita ini Silahkan kita lindungi ada di atas Atau canggih ruang-ruang yang tersedia Maranatha, Bahwa Yesus memberkati kita semua Masih bersedia bersama, dalam imam. Orang yang, yang dan dalam minta yang ini dan berperang dalam naungan yang maha akan berkata ada di Tempat dan nyambung pertahanan Allah yang bukan saya. Sambil akan melepaskan engkau dari segala manfaatmu, dari penyakit yang lain. Kita akan dalam dan ada yang waktu sebuah pandangan, sejak pertama melihat Selamat datang Halo. Bagaimana eh, Luar Luar, biasa, luar biasa, ya, Tadi waktu perjalanan kami. ini sudah berapa jadi saya bilang, sejak kami menyingkat, 21 tahun yang lalu, artinya kok rasanya seperti baru kemarin, gitu. Jadi itulah kehidupan kita sepertinya seperti firman Tuhan. Jadi, hidup itu seperti rumput, dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Semalam dia akhir semalam habis, dan rumputnya, itu rumput-rumputnya singkat, Jadi, mari di waktu-waktu yang saya berikan, ke kita tingkat ini. Kita terus belajar untuk kenali Tuhan, kenali rencana Tuhan, dan mati persekutuan kita dengan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Anak-anak, nah saya akan bawakan siang hari ini Satu kebenaran dari Wahyu pasal dua ayat satu dan dengan tujuh. Saya menanggap bahwa Tuhan sudah sampaikan salah satu kepada salah satu umat tentang pelajaran dari Tuhan bahwa ada satu yang Tuhan inginkan jemaat atau kita itu miliki jemaat yang itu, itu jemaat yang luar biasa keren bang kita akan baca ya suratnya kepada jemaat Yesus dalam Wahyu Pasal 1 pasal eh 2 ayat 1 sampai dengan ayat ini saya akan bacakan buat kita lagi. semua tuliskanlah kepada malaikat umat Yesus Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu dan di, di tangan tangannya Dan berjalan di antara ketujuh kaki yang Aku tahu segala pekerjaanmu, baik ceripayamu maupun ketepunanku. Aku tahu bahwa kau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa kau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak kemudian bahwa kau mendapati mereka mendosak dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena-Mu dan engkau tidak mengenal Allah. Itu gambaran dari jemaat-nya itu ya. Yang gak kenal Allah, yang penuh dengan kasih karunia, dia mampu membedakan dengan tajam. Ini orang, -orang benar banget Ini Nabi palsu atau Rasul palsu. Ini kalian palsu, Baratul Harafah yang eh, yang benar tuh ya. Dia gak mengenal, gak mengenal itu Dia melayani pekerjaan Tuhan Dia bekerja untuk pelayan pekerjaan Tuhan Itu luar biasa Luar biasa Tetapi Tuhan menegur mereka Dikatakan Namun demikian Aku mencela engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Sebab itu Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan jika tidak disekian, aku akan datang ke dan aku akan mengambil kaki di tempatnya, jika engkau tidak bertobat supaya nah, saudara kita punya ada pekerjaan-pekerjaan, ada orang-orang hebat orang-orang luar biasa yang sudah lelah, yang sudah sabar yang sudah banyak kaumnya itu banyak ada saudara ya tetapi mereka ternyata melakukannya tanpa dengan kasih yang semula kasih rajin luar biasa jadi salah cuma gak ada kasih yang mendorong, yang memotivasi sebagai sebagai background, sebagai alasan mereka semua lakukan itu dan Tuhan mencerah ya. Tuhan menggore, mereka. kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula kamu sudah bekerja keras, itu baik tapi apa yang mendorong memotivasi itu untuk, untuk, untuk engkau untuk beribadah kepada-Nya. Engkau sudah sabar itu baik, tapi apa yang membuat sabar, itu sangat penting di mata Tuhan? Dikatakan engkau meninggalkan kasihmu yang sempurna. Ingatlah betapa dalam yang telah jatuh. Artinya kalau semua perbuatan baik kita tidak dilandasi tidak didorong karena kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan tegur kita. Perbuatan baik, kerelaan, pelayanan, pekerjaan itu baik. Tapi yang paling perlu adalah alasan yang membuat kita lakukan itu semuanya. Itu surat uh, jemaat di esus Estetis. esus adalah adalah uh, di Alkitab kita diperlukan di kita yang merupakan gambaran dari gereja kita masa kini. Ada tujuh gereja di sana dikasihi Tuhan surat dia melalui malaikatnya yeah, sí, uh, hmm. menggambarkan tujuh keadaan yang gereja masa kini alami dan lainnya itu kita bisa bisa bisa lakukan banyak hal untuk Tuhan tapi Tuhan ingatkan apa yang memotivasi kita untuk lakukan semuanya Dan Tuhan katakan -kata, yang perlu kita miliki itu adalah kasih yang semua sama-sama kata kasih yang semua <tuh -tuh> atau kalau sejenain-lain itu cinta kepada jadi waktu kita mengalami cinta pertama kayak apa sih rasanya Saudara? Saudara, kalau Saudara memperbigakan Saudara, kalau masih cinta pertama, satu kilo jalan kaki deket atau dekat dekat atau jauh? Ini lagi cinta pertama, enggak cinta cintanya Itu gunung, seperti kita lewati mengalami ke pasangan kita dekat atau jauh? Jauh. Saya dulu kan karena mesin saya tuh di pelayanan ya, jadi saya itu di kota di mana juga. Mesin saya itu di bumi belakang sabar dulu jadi Belum ada motor, belum ada apapun dari jalan kaki. Berarti kok rasanya jalan kaki ke situ itu nggak jauh amat sih ya, ya? Hmm saya nah, kita pernah ratakan lah, jangan beraturan ya. lah. Kalau udah selesai sudah senang sudah mau melewati hal itu tidak hanya dekat benar ya. Jadi jauh atau dekat itu masalahnya bukan jarak, tapi apa? Kasih kita. Berat atau ringan benar bukan masalah dengan bobotnya berat atau ringan, tapi masalahnya motivasi di jalan kita itu adalah kasihnya. Kita kerja, kita kerja, biasanya kalau oh, seneng ada terima -Sen, kasih itu adalah hari yang paling tidak digarakan Karena perjalanan mumpuk Saya percaya Masalahnya bukan apa-apa perjalanan kita Terlalu berat, enggak Tapi kita seberapa gede minat kita Sama perjalanan kita yang menentukan Itu hal yang Dekat ada ringan Tidak tergantung dari jarak Benarnya Tapi tergantung dari cinta kita, -kita kan. Siapa yang kita cinta Nah itu yang Tuhan kasih kepada kita artinya di, di Tuhan ada satu rahasia ada satu secret gitu ya apa yang membuat uh, Tuhan punya alasan kasih seperti dalam hadis sepuluh uh, ayat 37 barang siapa menghasi bapak atau ibunya lebih daripada aku dia tidak layak bagiku dan barang siapa menghasi anaknya laki-laki atau anak-anak lebih daripada aku dia tidak layak bagiku soalnya hanya bilangnya egois banget, jadi ya kok minta kasihnya itu melebihi orang-orang yang secara alami yang paling kita kasih, lihat saudara, anak kita, mama kita, orang tua kita, keluarga kita kan orang-orang yang paling kita kasih. Tapi tuan bilang, bilang kalau kasimu padaku, dan melebihin kasimu nama mereka, ribu, itu nggak layak. Jadi beraguan yang itu bilangnya, kok orang sekarang ini tuh egois banget, jadi. Gitu. Saya renungkan itu pak seperti apa sih Tuhan? Kasihku seharusnya kepada Muda. Kok lebih melebihi yang, yang kasih kita kepada orang-orang yang salah alami yang paling kita kasih? Ternyata ada satu kebenaran di situ. Ketika kita mengasihi Tuhan lebih daripada semua ini, kita bukan berarti kehilangan kasih kita kepada orang-orang yang paling kita kasih, tapi sebaliknya. Ketika kita mengasihi Tuhan lebih daripada semua ini, Kemudian kita terhubung dengan kasih Tuhan, kita ngalami Tuhan, maka justru kasih dari Tuhan kita, Tuhan, yang akan memampukan kita untuk mengasihi kelelahan firman Tuhan. Kita bisa mengasihi musuh kita, kita bisa mengasihi orang yang mengecewakan kita. Kalau kita bisa mengasihi dengan kasih kita sendiri sebagai manusia, bisa. Tapi saya percaya ada batasnya. Pada titik di mana orang yang kita kasih mengecewakan kita, mungkin nanti kita kita selesai dengan kasih itu. Sudah, seorang ini sudah ya, ini, berhenti mengharapkan itu. Tapi ketika kita mengalami kasih ini, kita bisa menyalurkan kasih Tuhan yang kita alami. Sehingga siapapun yang yang kita kita bisa di mereka, kita doakan mereka, kita di dengan firman Tuhan. Kita bisa mengasihi dengan firman Tuhan. Kita bisa mengasihi pasangan kita, istri kita, suami kita lebih jajar lagi. Kalaupun dia mengecewakan kita, kita masih punya kuasa untuk mengaji mereka. Amen. Itu yang kita perlukan, Saudara. Dunia makin kecil, makin kehilangan kasih. Menurut aku, kita kemudian kasih manusia semakin dari, semakin menyusut dan semakin hambar. Dan tabiat alamiah manusia, bagaimana manusia berdosa, itu akan makin terexpand, Saudara. -saudara. Bagian manusia bagaimana manusia berdosa akan semakin terusut. Siapa pun ini. Teman kita rekan kita bahkan orang terdekat kita kadang-kadang perkataannya pun juga kena Tapi ketika kita mengalami kasih Tuhan Setelah kita punya kuasa untuk tetap menanti dengan nanti Kita tetap lalai dari dadaku Kita dalam ada tiga hal adik -adik pun, yang Kita Kita tetap kenapa Kita mesti mengalami kasih akan Kita itu paling penting dalam hidup Kita sebagai sumber sebagai kekuatan kita untuk kita bisa mengasihi kamu sejauh saya hidup dan melayani dia sampai semua orang ya. baik itu orang yang nggak pernah Tuhan baik itu orang-orang bahkan nggak Tuhan sekalipun kok saya perhatikan ada satu sesi, ada satu waktu dalam tidak lebih banyak pasti Tuhan tahu orang-orang yang mengecewakan kakak lebih daripada mengecewakan karena pernah karena yang dium-umum pernah terdapat ada lebih seperti itu Tuhan sepertinya pernah merasakan kasih sayang terbatas dan merasa lebih daripada itu oke, saya anggun saya anggun Ya, tapi untuk sampai berjuang buat mereka, enggak bisa, tidak bisa di sini ya bapak saya. Itu batas kita. Tapi kalau kita malah, kita Tuhan, di samping, kita nikmati duluan nikmati adiklah ya, Itu tiba-tiba ngalir aja. Cukup sebaliknya. Kok saya diri kita tabusi ya? Kok saya enggak bisa diundang ya? saya saya saya saya lawan tuh. Kau nggak ada motivasi untuk melakukan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudus yang menguasai kita, memimpin kita, menguasai kita dan mengurapi kita, memampukan kita, melakukan persis dengan Firman, dengan Firman Tuhan. Nah, kita bisa lihat bukti bahwa kasih akan Tuhan itu lebih utama. Yang pertama adalah kekuatan kasih itu menghasilkan kekuatan kasau datang. Kasih akan Tuhan itu menghasilkan kekuatan tanaman. Kalau kita malah itu, kaki kita akan dimampukan, tiba-tiba akan jadi terus keluar. Untuk kita melakukan pekerjaan ini Amin. Amin. Makanya ketika kita udah, kita capek gitu ya. Kita lelah, baik malah secara jasmani maupun malah secara rohani. Pernah, saudara, jasmani lelah rohani tinggi, tidur Itu capek. Tuhan berkata, marilah ke semua yang masih berat dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelembapan Kepadamu Sehingga aku yang kau kepada berbelajarlah dari karena aku malam lembut dan rendah kau akan mendapatkan tenang. Di hari ini kita punya pilihan eh, hidupan nggak semakin mudah, percaya belum? Keadaan maupun orang-orang di sekitar itu nggak semakin mudah. Di dunia usaha persaingan juga semakin biasa luar biasa tidak ada satu bidang pun yang tanpa persaingan keadaan yang tidak mudah orang-orang yang tidak mudah kalau, kalau kita berkata berkata, hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang suka orang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba tua mereka tidak peduli dengan kebenaran tidak peduli dengan agama nah orang-orang seperti itu hanya akan kita temui, gitu, betul? Jika kita kita orang seperti mereka, yang pasti kita akan temui. Nah, masalahnya kita menghadapi kekuatan kita yang terbatas, apa kita ingin menghadapi tinggi, mau menghadapi tua, dengan kekuatan dan anugerah Tuhan yang tanpa itu pilihan kita. Makanya sangat penting untuk kita sendiri mengerti dan ngalami kasih Tuhan supaya ada penyertaan Tuhan, supaya ada kekuatan Tuhan, ada hebat Tuhan yang menyertai kita nanti Itu makanya Tuhan bilang, kasihmu semua yang hilang. Supaya apa? Supaya tetap konek sama Tuhan. Supaya tetap terhubung dengan Tuhan. Sehingga kita menjalani kehidupan kita itu dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita sadar sebenarnya, kita sangat terbatas di ini kekuatan yang kita perlukan kita juga perlu anugerah Tuhan apa sih anugerah? mungkin uh, semacam hoki lah, semacam perkenalan anugerah Tuhan bisa. itu yang kita perlukan karena semula itu perlu untuk kita hidup. supaya kita dan kehidupan kita bisa menjalani kehidupan bukan dengan sendirian dan kekuatan kita sendiri tapi dalam penyertaan Tuhan Penyertaan Tuhan itu artinya disertai oleh Tuhan, disamping disimpin oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan itu artinya juga ada kasih karunia yang menyertai kita. Kebaikan, kemurahan, keberuntungan itu menyertai kita. Tapi kita punya kasih yang semua supaya ada akses untuk kita dapat ini. Jadi pertama, kasih yang semua itu menghasilkan kekuatan dan anugerah yang tambah. Kita perlu anggobelah bulan semua negara, kita perlu kekuasaan semua. Kalau kita misalkan jaga, kita minyakkan pendek apa, apa sih yang membuat kita dapat gitu? Sama-sama kok, jagangannya juga sama, orang orangnya juga sama, dan gak ada, Bahkan ada yang. Bahkan seorang yang anaknya basing-basing jaga, diskon-diskon, bondi-bondi, dan seterusnya, mereka semua berperan seperti itu. Kita perlu kasih karunia supaya tetap sampai kembali. Dan untuk bisa sampai kepada kasus yang yang memang dijanjikan oleh Tuhan, maka kita mungkin punya akses untuk ke Tuhan. Akses itu adalah mengalami kasih mualul ala maut. Nah ini saudara, jadi kehidupan kita, kita bisa nikmati hari yang kita bersama bersama. Tergantung masa-masa dari kita. Terakhir, pertanyaan kita, pertanyaan ini. Sekalipun kita dalam menentang kegelapan Tapi tetap boleh berkuasa Kenapa? Kita masih Terhubung Kita menyalami, kami Thank <laughs> you. Aduh, Tuhan apa lagi selain Kita sudah lakukan semua. Kami belum nyampe nyampe jawaban. Yang paling umum adalah Tuhan sedang bentuk karakter kita untuk tetap percaya. Kita. kita dihadapkan pada perbedaan-perbedaan. Udah, jalan sini aja lah. Udah, jalan sini aja lah. Aya Abduhanku. Oke, udah. Dia punya udah kasih janji, tetapi buru-buru, akhirnya jadi persoalan sampai sekarang. Karena yang itu adalah peringatan buat kita salah satu hambatan kita untuk itu adalah kita gagal dalam ujian waktu ya Tuhan terus kita percaya bersyukur sama Tuhan Tuhan gak pernah ingkar inilah Tuhan sabar menanti dan terang-Nya tetap di terhati, selalu kami dalam penyertai Tuhan tak pernah janji, jalan terlalu tak takkan dia berjanji, berikan kuasa. Apapun yang kau minta dalam dua ya, orang berkumpul bersepakat minta apapun maka diberikan, pada. bukan ya, itu satu kepastian buat kita. Terkadang kita gagal untuk percaya, gitu, melalui waktu yang ada dan kita coba terus berharap sama Tuhan. Nah kekuatan untuk kita punya punya punya kekuatan untuk nantikan waktu Tuhan itu tidak perlu kekuatan ekstra juga gak, gak, gak, gak. Karena banyak orang gagalnya di situ. Nah bagaimana kita bisa sampai kepada waktunya Tuhan Kita menantikan nantikan Tuhan Kita menanti nantikan Tuhan yang bukan pekerjaan yang mudah Kita ketemu di kasih yang semula Amen. Itu yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menantikan waktu Tuhan Jadi yang pertama dari kasih yang semula itu Menghasilkan kekuatan kekuatan Mau sudah? Amin ya Yang kedua, kasih itu memproduksi antusiasme dan kecilatan hati yang gembira itu adalah obat yang maju kalau kita mengasihi Tuhan kita gembira dengan Tuhan mengenai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita keselamatan, anugerah, kebaikannya kita akan suka kita kalau kita mengingat kebaikan Tuhan dan ketika kita tahu kasih kita semakin membawa sama Tuhan berharap, maka, maka itu akan menghasilkan antusias dan, dan semangat melihatnya Angka berkata, Orang yang bersemangat Lebih kuat untuk menanggung beban Hati ya, ya. yang berbeda adalah Obat yang pandi Tapi semangat yang patah Mengeringkan diri Kasih kita sama Tuhan itu Memelihara semangat kita sama Tuhan Untuk kita menjadi antusias Apapun yang sedang kita hadapi Karena kita sadar kita tahu Ada Tuhan yang menyertai kita Ada Tuhan yang sediakan anggung Yang buat kita Ada Tuhan yang berkata demikian bahwa Tuhan itu bekerja dalam semua keadaan, semua situasi, untuk meng-create kebaikan kita Kapan luar biasa tidak, sekalipun itu kita jatuh karena kesalahan kita kalau kita betul, -betul bahwa Tuhan itu bekerja untuk semuanya itu, guna mendatangkan kebaikan buat kita dan sekatnya jadi ketika kita salah, kita bercoba, Tuhan tidak berdoa, Tuhan tidak tertarik untuk menghukum kita, habis-habisan. Tapi memakai keadaan kita yang bahkan karena kesalahan kita dalam ambil keputusan Itu dibuat ya untuk menjadi keboikan buat kita Itu dasar yang Yang kedua kita tetap antisian, sama Tuhan kita. kita tetap melihat semangat kita sama Tuhan kita. kita yang berpengaruh dengan kesehatan kita dan produksi kita Kalau kita udah nggak semangat adalah apa yang kita berhasilnya? Kalau kita kerja tanpa semangat tanpa antisian, apa yang kita berhasilkan? Gak nah, Tubuh kita malamnya Hati yang gembira Adalah obat Kutus Hati yang tenang Tapi yang gembira saya takut dia. bukan hati-hati yang diberi berbilaan. Tapi kembar adalah dampak alamiah yang diproduksi oleh hubungan kita dengan Tuhan. Ya itu yang menghasilkan kekuatan bukti kita dan seterusnya. Selain hanya telurnya kita tetap punya kasih yang semula. Boleh yang ketiga kasih yang semula itu membuat kita punya kemampuan untuk punya keleluasan untuk bertobat. Alhamdulillah. Banyak orang bisa membeli, tapi tanpa hati yang mengasihi hmm. right? Tapi ketika orang mengasihi itu nggak tahan untuk enggak membeli Sama-sama Kita bisa memberi apapun -apa dengan terpaksa udah kewajiban dan seterusnya Terang masuk memberi waktu kita, memberi perhatian kita, memberi aset kita mungkin Tanpa dorongan kami Kita bisa lakukan itu, mungkin karena kewajiban, mungkin karena tugas, atau apapun tetapi ketika kita mengasihi, itu kita tidak tangguh untuk memberi. Jadi kita bisa melihat gitu, apakah aku sudah mengasihi Tuhan atau belum, itu sederhana. Apakah kita sudah memberikan sesuatu untuk Tuhan atau belum. Dan seringkali kita disimpulkan bahwa bobot kita, ketika kita mengasihi sesuatu, itu berhubungan ber berbari lulus atau sejajar dengan Seberapa yang sudah kita, kita berikan itu kepada mereka Ketika kita mengasih, kita, kita, kita mengasih Tapi tidak ada satu kali pun kita terakses orang ini Percaya tidak? Ya? Ini misalkan ada teman, aku mengasih kau, aku mengasih kau, aku mengasih kau Tapi tidak ada satu satu pemberian pun Dan ya, bukan diberi, misalnya ada itu adalah dari golongan alamiah kita. Itu sebagai ekspresi kita. Kalau kita akan mengalami seseorang suatu pasti ada sesuatu yang kita beri, berikan, berikan. itu perhatian, akan lagi berupa kita Apakah itu berupa apapun yang kita bisa beli sesuai dengan perubahan mereka. Itu kasih tiga. Itu membuat kita, eh, apa namanya, ditunjukkan dengan pemberian kita kepada mereka. Bapak kasih teladan ini begitu besar kasih Allah akan dunia ini akan kita semuanya orang-orang sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal Bapak tahu di teladan kita buktikan sama kita bahwa Bapak itu mengasihi kita percaya enggak Buktinya apa? Dia kasih harta yang paling berharga yang dia punya Supaya saudara itu selamat. Supaya itu kebaikan kita semuanya Supaya kita beroleh anugerah itu kita Nah Bapak yang sudah membuktikan kasihnya sama kita Sedemikian rupa Kering kita rawai Seringkali kita meragukan Bapak ah, mengasihi kita? Bapak itu benar-benar berjanjian dari Dari sini kita juga belajar Kita mengasihi Tuhan kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama. Ya, ketika kita mengasihi Tuhan. Yang terakhir itu adalah ketika kita mengasihi, kita akan dijual serupa dengan Dia. Ketika ter kita terhubung dengan kasih kita sama Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam doa-doa kita, kita secara tidak sadar akan semakin serupa dengan karakter Tuhan. Tiba-tiba percaya kita marah ya, percaya kita kita tidak diri lagi ada perubahan karakter yang terbangun makanya kasih yang senar itu penting banget banyak upaya orang untuk memperbaiki karakternya dengan kekuatan sendiri tapi seringkali terjadi semakin ingin berubah, semakin tidak berhasil semakin kita ingin jadi orang sabar semakin kita tidak sabar semakin kita ingin jadi orang yang ingin menguasai diri kita semakin tidak menguasai diri Kebangunan kasih semua karakter itu adalah buang dari orang. Itu timbul secara alamiah, muncul secara alamiah betul? Ketika kita berhubungnya kasih, mulalah sama Makanya penting sekali untuk kita lagi, Ketika kita berusaha jadi buka, apa, kita berusaha jadi berusaha ini orang baik, dan kita seringkali sering jatuh dan kita terdapat lakukan, bukan karena kita kurang berusaha. Tanya-tanya seberapa jalan kita punya kasih mula-mula sama Kasih mula-mula itu punya kuasa untuk merubah karakter kita. Dan itu kita perlu kan? lihat betapa indahnya. Kalau kita di rumah, di gereja, di dimanapun kita berada, orang-orang percaya itu punya karakter seperti itu. Kasian gak, Suka gak Dan itu bisa terjadi bukan dengan kekuatan untuk kita merubah karakter kita kita hanya mengizinkan Tuhan untuk bekerja melalui kita kita mengasih Dia dengan segera kasih kita dengan cinta mula-mula maka pengurapan kuasa kasih yang menenuhi kita itu yang akan memproses memproduksi karakter kita menjadi karakter yang baik ibu-ibu pengen -ibu, suaminya sabar <laughs> ajak untuk bersekutu dengan Tuhan Tuhan yang akan merubah apa namanya hadisnya jadi kasih kita akan Tuhan itu punya dampak seperti Tadi Jadi saya namaikan empat hal Apa yang kita dapatkan Kalau kita punya kasih mula-mula sama Tuhan Makanya Tuhan pesan kan pada umat yang luar biasa ya, Orang yang sudah gak siap dalam rohani tapi Tuhan tetap pesan Ini kasih yang mula-mula Kasih mula-mula itu gak siap Tuhan Amin, Tuhan itu memberkati Nah ini kita. kita masih kenal yang lain. Kita dulu kita dari dari. puji nama Tuhan syalom bapak ibu terkasih Tuhan hari lagi syalom Selong. salam on fire kalau saya bilang salam on fire jangan yang on fire ya salam on fire Halo. terima kasih kita semua diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini Amin Nama Tuhan terima kasih buat bapak Ibu yang sudah menyampaikan firman Tuhan berkati bapak dan keluarga dengan berdiri salam sebelum saya berceram untuk yang Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini atau baru kali datang ke tempat ini boleh nambahin sana Oke begitu kan. Sudah kan ini ya, di depan boleh di maju. Terima kasih. Jadi, kami akan bacakan pengumuman, yang pertama ibadah raya, akan diadakan setiap hari minggu, pukul 10 waktu Indonesia Barat Lalu yang kedua, di tempat ini ada pool setiap Jum'at, jadi untuk Bapak Ibu yang belum terhisap atau tergabung dalam pool, yuk setiap hari minggu, eh hari Jum'at malam, malam Hari Jum'at malam kita datang ke tempat ini ya, oke, okay? uh, oke okay. <laughs> Kita semua harus bergabung dalam kuliah. Lalu yang berikutnya persembahan akan diberi ke dalam amplop lalu boleh Bapak Ibu nanti masukkan ke dalam kotak yang ada di tata Boleh dimasukkan sebelum ibadah atau setelah ibadah. Demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan Tuhan itu sahabat. Tuhan. Mari saudara jangan anggap banget Kita Pada tempat dan aktivitas masing-masing, dan segala berkat yang terbaik dari Allah, kasih, biar Tuhan Yesus Kristus, yang manis, karena Kristus terpulang di sekarang sampai selama-lamanya.